Baiklah, para sahabat, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada vitamin bahagia yang kita dapatkan, para ya di malam minggu Yang luar biasa, tentunya ada unggahan terbaru dari Atalilintar Yang unggah sebuah postingan foto nih bersama pasangan fenomenal nih, Masya Allah, luar biasa Tentunya bersama pasangan Dede Lesti dan Kakak Rizky Bilar. Wow, masya Allah bangga persahabat ya, perhatikan tangan Kakak Bilar tuh yang lagi megang tangannya Dede Lesti ke Curai ya. <gülüyor> nah, kita lihat di sini ada sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Bang Ata. Double date malam minggu, Pak Mil dan Bu Mil support dan mendoakan masya Allah luar biasa. Double date malam minggu, Pak Mil dan Bu Mil, apa sahabat ya? Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu sehat untuk kedua pasangan ini Dan mudah-mudahan selalu mendukung, tetap kompak dan solid dari fans sejati Leslar Mendoakan yang terbaik untuk dedek dan kakak Bilar Dalam pusingan tersebut banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan dari sahabat Leslar Yakni dari akun rosa underscore les24lar Wah wow, double date with Leslar ditunggu kontennya ke atas Masya Allah banget ya, Masya Allah luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat Dua Bu Mills, Dede Utun, serta Papa Bilar dan Papa Taya <laughs> Dan tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan Berikutnya kita lihat juga ada unggahan terbaru dari kakak Bilar nih Yang mau unggah sebuah postingan foto yang sama di guest pribadi miliknya Abang Bilar sini menuliskan sebuah kalimat, Pak Mil lagi nemenin Bu Mil Malming Katanya tuh persahabat ya aduh setia banget Pak Mil ya Selalu tentunya menemani istri tercinta kemanapun pergi dan mudah-mudahan selalu menjadi imam yang baik untuk istri tercintanya Kita masih menunggu kabar dan tentunya cedokan vitamin manja selanjutnya